Okay guys, aku Daniel and welcome to The Escape So, sekarang pada pukul 10 malam And, aku sukanya aku nak beritahu lah Aku nak buat satu podcast malam ni And, seperti seperti korang sedia maklum Aku akan post podcast ni pada Siang lah, biasa siang lah Aku jarang post video malam Aku akan post video malam is like, bila aku buat satu short film Ataupun story yang Berkisahkan horror Seram ataupun misteri lah So, aku akan post video tu pada waktu malam um, Sebab, kita kalau kita post Ataupun kita upload satu cerita seram Pada waktu siang Mungkin orang tak tengok pada waktu siang Sebab, dia akan lalu dekat orang punya Apa orang punya recommended Recommendation uh, Video kan But, dia orang tak akan tengok Sebab ini lah orang takkan tengok cerita seram-seram ni waktu siang. Diora kami feel-nya tengok pada waktu malam. Ha, itu pengalaman akulah. Tapi kan Eh, tak ada tapi. <coughs> so, pada malam ni pukul 10 malam ni uh, tak ada pun aku nak buat cerita seram ke apa ke no. Ini adalah lebih kurang kesinambungan daripada podcast yang lepas. Aku ceritakan tentang Lift rosak Dan juga surau kosong Betul? And pada video kali ni Aku nak menceritakan tentang Satu kisah Kebakaran motosikal Di apartmen aku Okay basically apartmen aku ada uh, 10 tingkat Dan seperti aku bagi tahu di video yang lepas, kita tak boleh bawa naik motor ke atas. Okey, begini. Pada hari tersebut, ada berlaku satu pergaduhan antara orang ni dan orang ni lah. Senang nak disenangkan cerita lah. Pergaduhan antara kaum. Macam ibarat resis lah. Dan benda tu tidak berakhir di situ dan petengkeran ataupun pegadaan tersebut tidak berakhir di situ. Pada waktu malamnya, satu kaum tersebut telah melakukan satu hianat terhadap seluruh penduduk di blok C. And Alhamdulillah, aku dan family aku duduk di blok B. <coughs> Kianat tersebut adalah berunsurkan kebakaran motosikal. Dia telah menuang minyak petrol minyak petrol ataupun cara yang lainlah untuk membakar motosikal. Bukan satu, bukan dua tetapi keseluruhan motosikal di dalam apartmen di dalam blok C tersebut. Ia adalah satu Tragedi yang Tragedi yang agak mm, Unforgettable Sebab <coughs> Hampir kesemualah penduduk di situ Punya motosikal Terbakar Tanpa Macam mana aku nak bilangnya Dia tak salah <coughs> Tapi dia kena sekali <coughs> Dan kianat tersebut Okay, no um, Kejadian tersebut berlaku pada pukul 2 pagi Around 2 pagi ataupun 12 tengah malam And Bomba sampai pada pukul 2.30 Almost pukul 3 pagi lah And kebakaran tu berjaya dipadamkan uh, Apa yang aku nak bagi tahu dekat sini semua um, elektrik di semua blok terpaksa dipadamkan so kita berada dalam kegelapan selama satu malam ya yeah, satu malam dan itu adalah satu kejadian yang agak rajis lah tidak boleh dilupakan bagi sesetengah ataupun bagi penduduk yang masih aa uh, ...mendiami di vlog tersebut. So, aku rasa vlog ni... Eh, vlog pula. Aku rasa podcast ni agak... Um, ...singkat Atau pun agak pendek. Aku akan sambung dengan... ...Santau... ...Niaga. Okay. ini adalah kita punya chapter tu. Di dalam... ...apartemennya sama juga. Okay. <coughs> aku ceritakan kronologi ataupun cerita-cerita... ...daripada bermulanya lah empire ayah ah, abah aku berniaga dan tu kita satu family berniaga so ok kita start daripada sini dulu abah aku memang suka berniaga and macam-macam perniagaan dia dah lakukan dia dah bikin um, kalau korang nak tahu kenapa dia tak boleh stand untuk jangka masa yang panjang um, sebab diri sendirilah kita tak boleh nak salahkan siapa sebab diri sendiri sebab diri sendiri kerana diri sendiri <tuk> tak semua orang suka buat kerja yang sama dalam jangka masa yang panjang. Dia akan cari satu cabaran baru. Itu adalah abah aku lah. Okay, so begini. Uh, pada tahun 2009, uh, 2009, 2010 lebih kurang. Aku tak berapa ingat kerana aku masih kecil kan. Uh, abah aku and mama aku, kita ada berniaga selamat pagi, selamat siang. And surprisingly Laku gila lah orang kata Laku kau-kau ah, Memang keisiau lah Setiap hari tu mesti habis kita punya stok Mesti lemak yang kita masak tu And Kenapa stop? Kenapa stop tu sebab Macam aku bilang tadi Atas Diri sendiri And 2011 ataupun 2012 Seingat aku lah. Dia telah mulakan lagi satu perniagaan, dia bikin satu kedai ataupun stall uh, untuk menjual seafood ataupun makanan-makanan Thai, like tom yum. Makanan-makanan mm, Thai, seafood yang korang tahu kan, tom yum, nasi goreng pataya, nasi goreng kampung, nasi goreng macam-macam jenis nasi goreng ada kan dekat like, Kedai Tomiam lah orang Dekat belah sini kita bagi Kedai Tomiam lah um, Okay Kisahnya di sinilah Dekat dengan uh, stall bapak abah aku Kita ada lagi dalam 2-3 Peniaga lain kes okay. Satu sebelah Kedai uh, abah aku Ada peniaga um, Dia jual Like macam Macam mana aku nak bilang ya dia niaga like ayam goreng Makanan-makanan uh, Eastern -makanan lah Benda-benda yang goreng-goreng tu kan Like fishbowl um, hmm, jenis-jenis makanan yang begitulah And sebelah gerai dia uh, Dia punya stall is gerai burger And the last one is Itu uh, a bit far lah daripada kita bertiga kan Ada uh, jual nasi lemak malam Eh Okay betul lah Selamat malam So cerita dia bermula di sini Bila abah aku tu Dia tom Tomiam tu Memang sangat-sangat Laku lah orang kata Macam aku bilang Kedai yang sebelum ni Dia buka lah Selamat tu Mesti habis Mesti habis And mesti habis <coughs> Sampai satu hari <coughs> Sampai satu masa Ada ini bukan aku nak menimbulkan fitnah or assumption lah aku just nak bilang apa yang kita nampak from roughly ataupun pandangan kita yang kita boleh nampak with our own eyes gerai yang menjawab begitu tersebut hmmm um, dia datang ke kedai abah aku. Okay. Kita tak ada rasa apa-apa kan. Dia datang and... Dia duduk dekat meja orang. <coughs> dia duduk dekat meja orang and... Dia bilang lah dekat orang-orang yang lepak kat situ kan. Order lah, order. Aku aku belanja. Okay, kalau orang belanja tu kita tak ada rasa macam... Something sweet lah. But... Dia belanja tetapi dia tak makan sekali. Dia gunakan duit dia tersebut. Dia membayar menggunakan 50 ringgit. And Itu adalah malam yang terakhir abah aku berniaga. Ke okay, esokkan paginya dia dan juga mama aku, aku tak berapa ingat, dia ataupun mama dia ataupun dia dengan mama aku. Um tidak boleh berjalan dan tidak boleh berdiri. He can't even stand up. He just merangkak like a baby yang baru lahir tersebut. Merangkak saja. Ke dapur, ke ruang tamu, ke bilik. Merangkak. It's a, it's a sad, very sad story for me. Because kita yang boleh berjalan, kita tengok abah kita uh, tidak boleh berjalan. Sampai satu masa tu, seingat aku, kalau aku salah, aku akan update. Aku akan tanya balik abah aku. Tapi ini yang... Aku ingatlah. Uh, nenek aku datang daripada kampung. Dia bawa kita pergi ke rumah. Bukan bermoh. Dia macam like ustaz. Or ustaz lah. Yang... Mengubatkan kita Cara tradisional Cara Islam And Orang tu bilang Yang Abah aku terkena santau Daripada seseorang ini Menggunakan duit Daripada situ kita dah sudah perasan kan Dengan cerita yang ada relate Apa orang kata Haa uh, ada relate lah dengan kita punya yang lepas tu. Yang orang belanja tapi dia tak nak makan. So daripada duit tersebut, itu adalah duit yang telah di... Oh aku gosbamoh. Huh, pukul 10 aku story. Cerita-cerita macam ni memang scary juga lah. And dalam studio aku sekarang ni aku matikan lampu saja. Aku nak dapatkan satu feel yang lain. Aku nak dapatkan atmosphere yang lain. Ok, back to the story. Kita dah rasa dah Daripada mana datangnya duit yang telah disantau tersebut Bukan kita nak tuduh, bukan kita nak fitnah Tetapi benda tu Sangat this too close dengan apa yang ustaz tu cakap So, kita cari balik duit tersebut Tak silap ya. Kita cari balik duit tersebut dan kita buang. Tak silap aku. Kita buang ataupun kita buat benda lain. That was a unforgettable story for me and my family as well. Ya. Yeah. Satu pengalaman untuk family kita. Aku rasa start daripada situ kita sudah tak menyaga rasanya because 2012 kita dah start berpindah ke eh no 2011 or 2012 lah kita berpindah i think 2011 2012 or 2010 we start moving to another house lah dekat serendah kan aku tak berapa ingat lah. tapi benda tu kalau nak dikatakan banyak juga rumah lah kita sudah kita dah duduk ah kita duduk bukan kita berpindah randah sebab um, tak bayar sewa ke bukan sebab kita menyewa no Semua rumah yang kita berpindah tu It's our own house Kita beli, kita duduk Dan kita dah bosan, kita pindah Kita beli, kita duduk Nah, muka kita nak bangga ke, riak ke apa no Kita Mengumpul lah, it's assets and asset orang kata So kalau kita dah mengumpul aset dan kita dapat membeli satu aset yang boleh digunakan pada masa yang akan datang. Contohlah benda tak diduga like, macam sekarang ni pandemic season kan. Orang semua dah susah kan. Contohlah kita dah kehabisan duit, kita dah give up. Kita nak sampai nak kita nak rise kita punya uh, white flag. Tapi kita kena ingat balik. Apa harta yang masih kita ada yang kita punyai? So harta tersebut kita masih boleh menghasilkan duit Dan kita tidak layak We are uh, Tidak layak untuk menerima bantuan Kerana Kita masih ada lagi Rather dan orang yang dah Betul-betul desperate Dah tak ada apa yang nak dijual Like dia dah tak ada langsung dah Apa orang kata Jewel uh, Barang kemas Untuk dijual Dan untuk mendapatkan duit untuk menyara hidup mereka So jadi kepada kita Yang masih punya duit Kumpul aset Kumpul harta Bukan untuk riak Tetapi untuk Jangka-jangka masa yang akan datang Supaya Kita tidak susahlah. lah uh, Sebab Aku tidak menyalahkan orang-orang yang miskin ni Dia malas berusaha Ataupun malas mengumpul aset Suka membazirkan pun. Itu adalah takdir mereka, rezeki mereka. Macam berita, ok. Kita pergi ke chapter 3. Macam berita yang baru jadi tadi. Eh, um, past two days ataupun baru semalam ataupun baru hari inilah. Aku tengok viral kan. Itu pun aku dapat tahu daripada Kupi Kupi Gu. Ekram cerita Sheraton. Uh, inilah cerita pasal influencer ataupun um, businessman. Buat satu Motivation Program Terhadap orang-orang Gelandangan di Kuala Lumpur Tak silap aku Dan Dia telah Dia telah menawarkan Sebanyak 50 ringgit Untuk sesiapa yang Menjawab soalan Tak silap aku And video tu ada Tapi dah di delete Mungkin ada Some of Orang dah Download video tu Tetapi Daripada orang ...owner ni dia dah delete dah. Video yang aku tengok lepas tu dia... ...dia bagi pakcik tu limut 50 ringgit. Dan dia cakap dengan pakcik tu. Menyesal tak waktu muda-muda tak... ...tak berusaha betul-betul. Menyesal tak dulu jadi malas semua. Macam dia nak menyalahkan... Pak cik tu lah orang kata kan. So pakcik tu semua... ...pakcik tu angguk. Pakcik tu hanya angguk dan dia bercakap... ...eh dia bilang... Uh, iyalah, menyesal lah. So, di, um, motivator tersebut, dia menjadikan pakcik tu as a sample ataupun contoh yang tidak baik. Ibaratnya macam, aku repeat lah apa yang Ikram cakap, apa yang aku ingat kan. Aku repeat lah apa yang Ikram cakap. Uh, kita letakkan satu scene kan. Kamu nampak orang yang uh, bawa lori sampah, yang kutuk kutuk sampah tersebut, dan kita... Bawa baualah satu ibu dan juga anak dia. Ibu dia ibu dia tunjuk kat anak dia. Kamu nak jadi macam tu ke? Anaknya bilang tak mahu lah. Dan ibu dia kata, ibu dia bilang lagi kalau kamu tak belajar betul-betul kamu akan kerja macam tu. So dijadikan sampel ataupun contoh orang yang kutip sampah tu adalah sangat hina ataupun sangat um, a failure. lah orang orang orang putih kata a failure lah. It's Orang yang kutip sampah tu is not a failure Without them Malaysia akan menjadi kotor Dan Malaysia akan kotor Dan dipenuhi dengan sampah Tanpa orang yang kutip sampah tersebut Okay Ya yeah. Sampai benda ni telah menjadi Satu perhatian Telah menjadi perhatian um, Ramai orang Daripada artis Um Orang-orang masyarakat, artis seperti MK, MK telah menawarkan 50,000 untuk pakcik tu. And Shahnaz Ahmad telah uh, memberikan satu idea untuk pakcik tu, saman ataupun su orang tu, saman influencer ataupun motivator tersebut lah. So, aku tidak berapa sukalah dengan cara dia. Um, tapi setiap orang buat silap everyone has a mistake and siapalah kita to to punish them to um, just give them um, a second chance insya Allah they will try to make their best So, ya yeah. Setiap orang melakukan kesilapan uh, Tidak salah kalau kita beri mereka second chance uh, Peluang kedua Lagu Nabila Razali pun dah bilang macam tu Dah nyanyi macam tu <tuh> Pintaku hanya peluang kedua Rasa cinta darimu <tuh> Teruk betul suara ku <tuh> Tapi, ya yeah. Aku rasa podcast ni Dah lama juga Panjang tiga chapter tiga cerita aku cerita kan 3 story And ya yeah, Aku akan stop video sampai sini um, InsyaAllah Aku akan jumpa korang In the next video Ataupun next podcast Aku mungkin akan Menghilangkan diri Lama juga Tapi Allah Aku akan Sentiasa muncul Dengan video-video yang baru uh, short film yang baru uh, Kalau korang belum tengok lagi Cerita kita Cerita hantu hantu.my um, Korang boleh tengok Dekat YouTube channel kita and ya yeah, Tak ada apa lagi nak cakap uh, Aku Daniel S.K. Benda House Peace, Assalamualaikum, bye bye